Anniversary Leslar yang ketiga tahun Masya Allah mudah-mudahan bersahabat tentunya doa baik selalu kita berikan selalu kita panjatkan untuk Leslar mudah-mudahan sakinah mawadah warahmah. mudah-mudahan bahagia terus rukun rumah tangganya kita lihat juga bersahabat ya begitu banyak doa diberikan di antaranya aku, Leslar, assalamualaikum, selamat pagi dan selamat tanggal 24 untuk Leslarku dan Leslar lover semuanya Bismillah, semoga di bulan yang suci ini semua doa-doa baik kita untuk mereka dan untuk kita semua yang menyayangi mereka Allah ijabah, amin, Masya Allah Mudah-mudahan doa baiknya diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Spesial banget nih, momen cute, momen bucinnya Lesti dan Rizky Billar ini ketika di acara Kobas Kita lihat banjir komentar juga di postingan ini di antaranya persahabat dari akun 31 Amin, ya robbal alamin, BTW ini momen di acara Kobas, Kelihatan banget Bilar tuh lagi bucin-bucinnya Tuh, Masya Allah banget persahabat Kemudian juga selanjutnya kita lihat tanggapan dari Rusdiana313 Waalaikumsalam, selamat pagi juga, selamat tanggal 24 Buat Leser Kesayangan dan juga buat Leser Lovers juga, ya MinSai Amin ya Robbal 'alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali saidina Muhammad. Masya Allah, doa baik begitu banyak diberikan. Mudah-mudahan bersahabat, berkah barokah untuk kita semuanya. Kemudian kita lihat juga bersahabat, ya. Informasi juga untuk warga Konoha bakal diadakan acara Leslar. Love First Union Anniversary Secret Project Yang ketiga tahun yang mau join Silahkan gabung prasahabat ya masya Allah mudah-mudahan lancar acaranya Bismillah prasahabat ya Semoga apapun yang kita lakukan Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan kemudahan Kemudian juga berikutnya kita lihat di storynya Bu kemarin Prasahabat ya saat berbuka puasa di hari pertama puasa Menu buka puasanya di rumah Leslar Masya Allah ada kurma Ada es buah juga persahabat ya Berkah terus untuk Bunda Lesti Papa Bi dan Abang L. Ini sepertinya hasil Masakannya Bunda Lesti semuanya ini Persahabat Masya Allah Kemudian juga kita simak persahabat ya Di postingannya Papa Bilar Ini mengunggah foto cute Abang L. Aduh Masya Allah Senyumannya itu membuat warga Konoh Pastinya emang happy banget persahabat Ganteng, soleh, pinter Mak-mak Leslar aja persahabat ya Pengen bawa pulang Abang L Ini fix, ganteng banget persahabat Masya Allah Ini lagi gosok gigi juga nih persahabat ya Mudah-mudahan sehat menurut Abang L Mudah-mudahan selalu menjadi kebanggaan kedua orang tua Doa terbaik pokoknya selalu kita berikan untuk Leslar family Selanjutnya persahabat disimak juga ini ada outfitnya abang L. Persahabat ya baju yang dipakai oleh abang Fatih. Ini harganya juga fantastis mencapai 466.000 rupiah. Masya Allah, berkah, barokah, pokoknya untuk idola dan kita semuanya. Berikutnya persahabat disimak nih, ada momen kiut dan lucu juga nih dari abang L ketika nobar nih persahabat ya. Ini. Aksi Abang L ketika ketemu cewek di ya Aktif banget nih Kita lihat aja nih tangannya Abang Fatih Aduh, kalau sudah ketemu cewek ya Tangannya langsung main aja nih Tampol aja nih persahabatnya Masya Allah Pokoknya sehat terus Selalu bahagia Pokoknya selalu kita dapatkan dari Leslar Family Yang selalu menyuguhkan kebahagiaan Masya Allah Kemudian juga persahabatnya berikutnya Jangan lupa informasi sangat amat penting banget nih untuk warga Konoha tanggal 31 Maret hari Jumat nanti, persenabatnya minggu depan. Itu bakal ada acara Grand Opening Store Manja, Ivan Gunawan, Margo City. Spesial banget nih penampilannya ada Bunda Lesti. Masya Allah, bentuk support dan dukungan dari Ivan Gunawan, Alhamdulillah mengundang Lesti Kejora untuk performance. Di acaranya Ivan Gunawan Bismillah lancar, sukses acaranya Dan pastinya juga kita selalu menantikan Kejutan dari Bunda Lesti Apalagi Bunda Lesti akan menyanyikan lagu Insan biasa, lagu barunya Kata Ivan Gunawan, spesial Untuk warga Konoha Dan mudah-mudahan di tanggal 24 ini persahabat, ya, Ada kejutan spesial Di tanggal 24 Di anniversary-nya Leslar Semangat terus hari ini Menunggu vlog terbaru dari Leslar Entertainment